...serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar channel ini terus berkembang... ...memberikan informasi dan kabar baik serta kabar bahagia seputar idola kesayangan kita... ...Deda Lesti Kejara dan kakak Rizky Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini... ...ada sebuah kabar yang sangat membanggakan, ada kabar yang sangat membahagiakan kita semua... Perhatikan persahabat yang untuk single terbaru Lentera dari oleh Kejora 3 musik official music video ini sudah masuk 7 trending dunia Wow ini luar biasa banget persahabat ya masya Allah Berkat kekompakan yang semakin solid dari fans sejati Leslar Hingga membuahkan hasil yang sangat baik Alhamdulillah, bersyukur persahabat ya untuk single terbaru Dedek Lesti. Lentera ini sudah masuk trending 7 di dunia Info ini kita dapatkan dari akun Leslar Anaskorsik Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Heh, kalian itu ya bener-bener jalur bawah tanah Yang lain tidur kalian melek Efeknya kan amazing, naik satu peringkat worldwide modal video klip Masya Allah, kalian terbaik Wow, Masya Allah banget persahabat ya Hingga banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa juga Dari Agung Instagram BU Onskorcin Leslar mengatakan di kolom komentar Pejuang streaming kalian luar biasa Tapi yang lebih luar biasa panglima perang kita ini yang selalu terdepan Kalau urusan membangkitkan semangat para pejuang streaming Best pokoknya Wow, Masya Allah banget persahabat ya ini sih tentunya membuat kita semakin semangat ada juga komentar lain diberikan dari akun Zoomian Sql.Aslr89 sumpah belum nomor satu itu aku masih nggak mau pulang terus perang semangat wow inilah tentunya salah satu bukti bahwa kekompakan semakin solid dari fans sejati yang mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita ke kabar berikutnya perhatikan juga ada kabar bahagia untuk kita semua Semalam persahabat ya, perhatikan ada video cute banget yang tentunya diunggah Kakak Pilar lagi ngedotin BBL Wow, Masya Allah banget ya, ini sih so cute banget menggemaskan Di postingan ini juga ada sebuah kalimat, udah pinter nahan botol susu abang ya, Masya Allah Ini diunggah langsung kayak dari Lesti ya, Masya Allah Berasa tentunya kita dilihatin Abang L tuh, perhatikan Abang L tuh, lagi melihat siapa sih? <laughs> Ini sih cute banget, hingga banyak sekali tanggapan komentar yang positif juga diberikan Salah satunya dari Sweet person 4011 mengatakan, sekarang Abang L semangatku Wah wow, gemes katanya tuh, wow pindah alih banget tipe ya sekarang pindahnya ke Abang L yang membuat semangat para fans sejati Leslar tentunya Masya Allah banget ya semakin bangga dan semakin bahagia Ke kabar berikutnya juga ini ada info penting juga untuk kita semua Sekedar mengingatkan kembali jangan sampai lupa Kalian semua menyaksikan acara Akikah Abang L Yang akan dihadirkan secara live di Indonesia dan video Hari Minggu 16 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Yuk sama-sama kita kompak mendukung yang terbaik acara-acara idola kesayangan kita mudah-mudahan tentunya acara akikabang L diberikan kelancaran dan kesuksesan amin jangan sampai lupa tiga hari lagi persahabat tepatnya hari minggu jam 18.30 waktu indonesia barat karena di acara tersebut banyak sekali tentunya orang-orang hebat yang akan mengisi acara di akikah abang L, salah satunya adalah Wa Ocha ya, Teh Rosa, Akam hadir untuk mengisi acara akikah abang L. Dan berikutnya juga untuk kita semua nih ada kabar spesial yang kita dapatkan. Wah, wow, masya Allah banget ya semalam abang L dijengukin oleh Om Haris nih, cute banget sumpah masya Allah tuh abang Haris aja. Ini gemes dalam tentunya cium Kepalanya baby L Ini luar biasa persahabat ya masya Allah Mudah-mudahan tentunya Idola kesengan kita selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu mendapat doa-doa baik Dari orang-orang yang tulus mencintai mereka Amin Dan persahabat kita lihat juga Postingan ini diunggah oleh Sental putri Bilar. Ada kalimat cancel yang dituliskan. Semalam Bibi L jenguk om hari. Salfok sama kakak yang nyaman banget gendong baby L katanya tuh. Wah, wow, emang luar biasa banget ya terlihat. Kakak Bilar ini nyaman banget gendong abang L-nya. Masya Allah, mudah-mudahan abang L selalu membanggakan kedua orang tua. Amin. Dan berikutnya juga kita lihat nih. Ini momen spesial kebersamaan. Abang Haris Priza dengan Leslar dan Abang El ya ada tentunya pacarnya ini juga Abang Haris di situ Hafiza yang ikut jenguk baby El Di postingan ini pun ada kalimat yang tentu dituliskan Abang El udah ngerti bumerang tumbuh menjadi anak yang sehat dan soleh ya sayang onti Ini luar biasa banget persahabat ya Masya Allah Tentunya terbukti bahwa banyak sekali yang sayang kepada idola kesayangan kita Ternyata semalam banyak sekali vitamin-vitamin bermunculan bersahabat Yang ditambah BBM emang mengemaskan sekali Masya Allah, luar biasa Berikutnya juga ini ada kebersamaan dari Manji ya Bang Anji juga nih ikut berkunjung ke rumah Leslar Wow, diunggah di IGN-nya kakak Bilar ada kalimat juga yang dituliskan terima kasih orang baik dunia Manji sudah mampir ke rumah tadi wow <laughs> luar biasa mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari mereka persahabat yang pastinya ada sesuatu yang tentu akan diberikan untuk kita semua warga Konoha dan para fans Leslar Love lovers.